Baiklah bersahabat Leslar dimanapun kalian berada untuk mengawali perjumpaan kita di pagi hari ini Ada sebuah kabar spesial yang kita dapatkan masih di momen semalam bersahabat ya Masya Allah Bunda Lesti ini tampil cantik banget hingga membuat salvo para Mama Leslar yang melihatnya Memang idola kesayangan kita semakin hari semakin membuat kita bangga Masya Allah mudah-mudahan sehat dan selalu bahagia untuk Bunda Lesti Momen ini pun para sahabat bos kembali oleh akun Leslar Anes Banyak sekali tanggapan, Banyak juga respon yang diberikan oleh Para sahabat Salah satunya dari akun dia Anggraini mengatakan di kolom komentar Bunda Lesti Makin di zoom makin cakep banget Gak bikin bosen Suaminya aja kalau mukanya udah Dideketin ke muka bunda Gak kicep kicep mandanginnya Wow Masya Allah bangga persahabat yang terbukti nih bahwa Bunda Lesli emang semakin hari, ini semakin terlihat sangat cantik, auranya selalu terpancar dari ratu wajahnya. Mudah-mudahan semakin banyak juga doa yang selalu diberikan dari orang-orang yang tulus mencintai keluarga Leslar. Berikutnya para sahabat kita lihat juga, ada sebuah unggahan spesial dari bu Bukpol. Polisi Leslar ini mengunggah sebuah kalimat yang diposting. Dollar Leslar jadi kripto lokal pertama yang cetak rekor baru Wow, Masya Allah banget ya Ini kripto Leslar menjadi trending pembahasan bersahabat di media sosial Kita lihat juga bersahabat di kalimat info lewat caption yang dituliskan oleh Bu Pol. Dalam beberapa tahun terakhir, dominasi dunia kripto dilakukan oleh kalangan internasional. Tapi belakangan ini, proyek kripto Indonesia menjadi perhatian para investor nasional dan internasional, salah satunya Leslar Metaverse. Milik pasangan viral, Lesti Kejora dan Rizky Bilar yang menjadi bahan pembicaraan hangat satu minggu terakhir. Antusiasme para investor terhadap munculnya Leslar Metaverse direspon sangat masif dan luar biasa. Sejak pertama kali muncul dan diumumkan ke publik, Leslar Metaverse langsung mengambil hati para investor sejak diluncurkan. Hal ini terbukti saat FreeFace Sale koin dalam Leslar habis dalam 30 detik yang terisi 555 PNB. Wow! Dalam first sale, Koin dolar Leslar juga habis dalam 12 menit yang terjual 2000 BNB. Penjualan dolar Leslar menjadi rekor baru dan pertama sebagai proyek kripto tercepat yang habis, serta menjadi total investasi terbesar yang terkumpul senilai 15 miliar rupiah. Ini sih luar biasa kebanggaan banyak persahabat ya. Memang terbukti bahwa kripto Leslar ini lokal pertama persahabat yang dari Leslar menjadi kripto yang tentunya mencetak rekor baru, wow, masya Allah mudah-mudahan, untuk usaha Leslar Metaverse juga diberikan kelancaran dan selalu berkembang dan sukses, amin berikutnya, para sahabat kita lihat juga nih, banyak sekali pembahasan soal kripto perhatikan diunggah Leslar Sajak ada postingan kalimat yang diunggah Teman-teman nanyain, apa hukum token kripto di Metaverse? Ini masih dikaji oleh kalangan para ulama. Jadi sabar saja dulu, jangan ujung-ujung menjult. Ini haram, ini halal ya, tunggu sabar. Ada sih penjelasan tentang investasi koin kripto melalui staking dan farming juga ada tentang hukum transaksi kripto tapi kan sajak nggak bisa ujung-ujung serdong apa sama dengan yang ditanya teman-teman atau enggak lagi yang sajak juga nggak paham secara komprehensif dunia metaverse ini gimana jadi masih pilih diam dan lebih banyak ke bertanya kepada orang yang tepat tuh sampai tiap banyak sekali memang di luar sana yang bertanya yang menanyakan ini hukum tokeng krito itu bersahabat di metaverse. Kita tentunya menunggu jawaban dari para ulama persabat yang sabar dulu buat teman-teman. harus bersabar, akan selalu ada jawaban di balik pertanyaan meskipun nggak selalu cepat. nggak apa-apa ya. Tentunya kita doakan saja mudah-mudahan usaha yang dilakukan idola kesayangan kita itu tepat dan diberikan kemudahan. Selanjutnya, para sahabat perhatikan juga kita mampir ke fashionnya Papa Bilar. Wow, ini sih luar biasa! Para sahabat, saya perhatikan. Baju kemeja yang dipakai oleh Papa Bilar saat berkunjung bersilaturahmi ke Stoneta Record Tempatnya Bang Haji Ramirama ini tentunya bukan kaleng-kaleng persahabatnya mereknya Gucci untuk harganya saja 18 jutaan Wow baju kemeja 18 juta Masya Allah Berkah barokah mudah-mudahan selalu diberikan kelancaran rezekinya persahabat Dan kita semua juga mudah-mudahan Diberikan kemudahan apapun yang dilakukan, rezeki kita juga lancar. Amin. Berikutnya, para sahabat, kita lihat juga ada info yang kita dapatkan. idola kesayangan kita, para sahabat, ya Ini ada info dari Leslar, menikah 19 Agustus 2021. Menurutkan sebuah info, caption yang dituliskan. Ada berita jadwal, guys. Tanggal 10 Maret 2022 ada bocoran bahwa lesti akan konser of air di seputaran Jakarta. Kalau memang benar, insya Allah, mudah-mudahan berjalan dengan lancar. Ini info bersahabat ya. Ini info sih didapatkan ketika live Instagram gorgeous kemarin sore. Kita mendapatkan juga nih bocoran bahwa Lesti itu akan off-air di hotel yang ada di Jakarta pastinya. Kita doakan saja. Mudah-mudahan diberikan kelancaran, selalu sukses dan idola kesayangan kita diberikan kesehatan. Amin.